Apakah kalau ada ini bulan atau fulan yang bertobat dosa zina yang lalu bisa diampuni? Insya InsyaAllah, insyaAllah. Bahkan jelas ayatnya. Quran surah ke-39, Az-Zumar ayat 53. Dan ini kan turun ketika ada seorang ingin bertobat dari dosanya. ya Dan ini dosa besar gitu kan. Bahkan ada lihat menyebutkan dari zina. Apa yang disampaikan Allah di sini? قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا ya اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ ذُنُوبَ Ya, wahai hamba-hambaku masih nggak masih disebut hamba, dianggap hamba, diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Hei hamba-hambaku, katakan Muhammad sallallahu kepada hamba-hambaku." Yang israf berlebihan. Jadi israf itu udah standar tertinggi dalam dosa. Ya, jadi ada ada khata nanti ada al pasangannya, ada zambun, ada ghafir pasangannya. ghafir Quran surah ke-40 misalnya ayat 3, "Ghafiriz dzambi wa qobilut tawbi." Kemudian ada naik lagi dzunubun ada ghaffar pasangannya seperti surat no ayat 10, "Faqultustaghfir rabbakum." inna hukana ghafar ada ghafur kalau naik lagi zunubun ma'vulmi jadi khataun dambun zunubun zunubun ma'vulmi pasangannya ghafur kemudian israf pasangannya rahim ya Esau pasangannya apa rahim makanya disatukan di Al-Baqarah 286 kan rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana khata rabbana wala tahmil 'alaina ishan kama hamaltahu 'alal itu dzambun dan dzunubun dzunubun ma'dzumi rabbana wala tuhammilna ma la taqata 'alana seperti israf wa'fu Wa 'anna anta al-'afuw warghif lana ghafur ghaffar warhamna rahim nah tingkat tertinggi ini dosa dosa besar seperti zina kan dosa besar yang membunuh dosa besar maka kata Allah qul ya ibadilladzina asrafu 'ala anfusihim fa khawf mabaku yang pernah berbuat israf kena sebagian yang pernah zina, pernah membunuh dosa-dosa besar ya, pernah korupsi mau tobat dan sebagainya. Masya Allah, ya, alhamdulillah dia mau tobat, mau kembali karena mungkin doa orang tuanya, doa sekitarnya, kesadaran dirinya. Dan kemudian la taknatu min rahmat Jangan putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru ah. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya sepanjang kamu mau tobat. Sepanjang mau tobat. Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang tobat dan berusaha kemudian kita mendekat kepada Allah dan Allah pun berikan jalan sampai titik terakhir dia sampai nyawa di kerongkongan. Kan yang paling viral itu kisah Firaun kan? Ya Firaun Allah menerapkan keadilan, memberikan contoh kepada kita ini Firaun, se Firaun, Firaun ya, ya. yang merasa paling kuasa, hobi bunuh orang dan sebagainya, Zolim dia, masih diberikan kesempatan untuk tobat dengan diberikan bimbingan dari dua nabi. Kurang apa coba Musa dengan Harun? Ya diutus untuk Firaun. Ya, Firaun Datanglah kepada Firaun, dakwahi dia dengan penuh kelembutan dia sudah mulai menyimpang. Ini bukan masalah kekuasaannya yang salah, kekuasaan silahkan berkuasa nggak ada masalah gitu kan. cuma ketika menyimpang dari kekuasaan ingatkan kata Allah, diingatkan itu karena sayang. Kalau nggak sayang dibiarin. Ya, Oke, okay? kalau ada ulama bisa mengingatkan, ustadz mengingatkan kita yang keliru dan sebagainya nggak usah marah, kan? ya. Kalau kebaikan terima dengan cara yang baik dan mengingatkan pula dengan cara yang baik, karena kalimat Qurannya fakulah katakan dengan cara yang lembut, ya supaya dengan kelembutan itu lah alahuyatatakarohya Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Ya, ingat kembali bahwa keliru, dia khawatir, dia takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Firaun pun dapat diberikan petunjuk oleh Allah dengan dua nabi, bayangkan cuman dia. Yang gak mau, ya, begitu nyawa kelongkongan baru, munculkan daya tawar, gitu. itu yang jadi persoalan. Ya, jadi semua punya kesempatan untuk kembali. Makanya saya sering katakan, Allah sangat mencintai para kelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi saya saya support teman-teman saudaraku ini atau saudariku, saya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. ya Dan tutup semua, jangan diungkap kemana-mana kalau sudah berdosa, taubat kita kepada Allah, minta maaf kalau terkait dengan hak-hak manusia. Setelah minta maaf, berbuat lebih baik. Terus, dan lupakan itu semua, berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai kita merasakan kebaikan itu nikmat dilakukan. Itu halawatul iman namanya, itu tanda taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda taubat itu kan ketika kita menyesali, mengakui, menyesali, kemudian ada rasa nggak enak untuk mengerjakan lagi atau bahkan mendengar, ya ini mau dengar, acara-acara gini sudah nggak suka dan sebagainya, terus berganti di kebaikan, nonton yang bagus-bagus, bacaan yang baik, enak sholat dan sebagainya itu tanda taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sini saya kira semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sungkan kita mendoakan setiap orang termasuk dari kita sendiri yang untuk selalu berusaha konsisten pada nilai-nilai kebaikan.